Hai hai hai semuanya welcome welcome nih kembali lagi sama gue di sini ya seperti biasa kita bermain lagi di Starlight Princess dengan bawa modal puluh 20000 Oke kita langsung aja Spin di Turbo 20 kali ya gue bermain di dua 200 kita cow sambil dulu aja Oke kita tipis-tipis dulu aja cari scatter gratisan-gratisan dulu aja aja ya ambil kita pemanasan-pemanasan di sini ya dan yang pasti di sini gue bermain dengan pola santai ya pola spin yang pastinya simple aja jadi semoga ya mudah dipahami buat teman-teman oke okay. dan seperti biasa di video kali ini akan sharing-sharing, akan berbagi ke kalian tentang info slot gacor, pola slot gacor dan juga bocoran slot gacor hari ini ya. jadi buat temen-temen semuanya simak terus aja videonya dari awal sampai habis, jangan ada yang di skip biar kalian gak ketinggalan untuk updatean terbaru dari gue kali ini. oke. Okay. Lanjut-lanjut lagi untuk cocolan-cocolan berikutnya Ya pasti sambil kita nyotol nyocol pemanasan-pemanasan Gue mau sapa temen-temen dulu yang udah hadir di sini nemenin gue Oke, gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan semoga aktif kita kalian juga semakin lancar ya, ya Oke Kasih troll dulu sayang, mantap ya. Aduh, sisa saldo gue tinggal ini di ulti dong kali 250-nya connect anjir. Auto langsung sensational 300 ribu, Mantul itu kali gue sih ya. Oke, okay, the best parah. Kali 250 connect enggak tuh? Mamam ya. Oke. Okay gua bakalan ngasih tahu di mana tempat bermainnya yang pastinya ini kalian bisa lihat sendiri gacor parah ya oke okay. tentunya juga situs ini aman terpercaya dan yang pastinya situs slot mudah jackpot oke okay. di sini bermain di situs permen 138 dia aja makan permen gacor mer ya gila sih dikasih kali 250 Wow keren banget anjir trotin dulu ya berarti ya Ayo dong trot aduh gila lanjut lanjut lagi dong Ayo kita spin lagi di bikin cepat 20 kali ya Oke okay, main kecil-kecil aja receh-receh aja juga 800 perak anjir malah dikasih dong kampret kampret Oke nggak apa, apa ya santuy santuy aja semoga kita hasilnya memuaskan di sini. Pokoknya kalian jangan lupa support channel gue, di like, comment, share dan di subscribe ya dan jangan lupa untuk aktifin notifikasi loncengnya ya agar kalian gak ketinggalan untuk update dan barunya dari gue kali ini. Oke, okay. Lepasnya buat teman-teman yang mau join di situ permen 138, kalian bisa langsung merampat aja klik link yang ada di kolom komentar. Tinggal kalian colok-colokin aja. Anjing dapetin lagi sensasi cu 150.000 ribu. Gila, gila, gila. Oke, okay. punya gas bola yang ya guys ya. Emang bukan kaleng-kaleng sih. Walaupun bawa mudah receh tapi cuannya nggak recehan, emang luar biasa. Permen 138, deh ya. Dan gue juga mau kasih untuk bocoran air nya di sini ya, ini buat teman-teman. Ya gue ingatkan lagi sebelum kalian bermain ya kalian wajib cek dulu untuk FPS ini ya pokoknya itu ngaruh banget kalau misalkan kita main di FPS tinggi ya sudah gue jelaskan ya kalau kita main di FPS tinggi itu mempernegas kita juga untuk dapat profit yang lebih tinggi lagi ya dan bagi kalian nih yang lagi nonton video ini pokoknya jadikan teman-teman ini untuk hiburan aja. Tidak untuk ditiru dan hanya untuk usia 18 tahun ke atas Oke okay? hmm. Bagi kalian yang merasa belum cukup umur ya di skip aja dong Jangan ditontonin kalau memang sejujurnya lewat beranda kalian Oke okay? Di skip aja saya Pokoknya ini untuk hiburan-hiburan aja ya sekadar menghibur diri untuk sekadar dia mengisi waktu luang ya kan oke, okay, dan gue juga gak butuh waktu lama lagi disini gue bakal gue de aja ya pokoknya kalian gak usah brutal mainnya santai-santai aja nikmatin aja sambil ngopi sambil duduk ya kan biar gak tegang-tegang gak sepaneng-sepaneng juga Oke, okay. sebelumnya gue mau ucapin terima kasih banyak buat semuanya nih yang udah nonton videonya dari awal sampai habis Ya, lumayan juga di sini gue dapetin profit, gue juga gak muluk muluk Ya, semoga kalian enjoy, kalian terima kasih video ini Dan semoga apa yang gue bagikan juga bisa bermanfaat Oke, okay? gue Jin pamit sampai ketemu lagi Salam sensasional for men 138 Bye